Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Cinar Barber Oke okay. <tuh> Ini tadi ada pelanggan datang, Mas Agil Sara ya Tadi sudah WA sebenarnya ini Loren sudah tutup tadi Mas Agilnya bilang, Mas jangan tutup dulu ya Nanti aku mau potong. Oke saya tungguin demi pelanggan juga Satu ini pelanggan lama guys Uh, tolong di videoin juga Oke okay, nanti sekalian di uh, Loren upload ya di channelnya Loren Jinar Barber uh, dicari cari ini tadi belum dapat sih gayanya mau dipotong kayak gimana Mas Agilnya Sempat sempat browsing nah. juga gak dapet juga Ya sudah lihat saja nanti uh, hasilnya kayak gimana buat ambil jalan soalnya belum ada sih yang yang dimau gaya-gaya gimana oh ya yeah, guys di tengah wabah covid-19 ini atau virus corona ini mudah-mudahan anda semua terlindungi terjauhkan dari covid-19 ini ya mudah-mudahan semua para subscribernya para Uh, support Nar barber. Semoga kalian semua sehat, ya. Aman dari virus COVID-19 atau Corona. Oke, okay guys, dimulai saja. Selamat menyaksikan, ya. Oke. Okay. Tutup ya guys. Pendidikatan awal dilakukan saat luni. Master saya ya yang saya ya, tahu nanti-jadinya seperti apa atau gimana kita lihat aja nanti langsung terpakai pakai pasien ya. kalau dilihat dari mengambil dari suhu ini ya jadi ada ada lagi yang penting pelanggannya luas aja dengan hasilnya Ini bakal lama lagi Untuk Untuk gerak hmm. Ini masih terlihat bergaris hmm. ya Kamu ngobrol, ngobrol. Saya di sana, di tempat apa? Di malam di sana yang mana kerja? Apapun perjalanan yang lebih. gunakan sisi untuk menahan rambut dan merias Mulai terbentuknya bagian awal, sudah hampir selesai. tinggal tadi dengan yang yang satu ini, Mas ini, kalau potong, perlu uke Biar tampil berani. kan berada ada ya Hai saya ya terakhir tahun Wow keren Oke okay banget guys Oke okay guys ini hasil-akhir yang dari tadi dicari mau potong layak gimana, belum dapat dapat ini sudah selesai oke, okay. gimana mas Agil Sara dengan hasilnya? oke okay, guys, oke okay. ini tadi setelah dilakukan ngobrol-ngobrol sambil motong ya, proses pembentukan kayak rambutnya ini yang didapat wow keren guys sip. oke okay, gimana? asli kuas? oke okay, sip. Oke, okay. <laughs> lain kali datang lagi ya mas? oke okay, siap subscribe ya guys <laughs> oke okay, untuk para subscribernya Reginald Barber sukses untuk anda semua para supportnya juga sukses untuk anda semua Selamat dan Good luck